serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini kita ke kabar pertama para sahabat ya di Ungkan Special Indosiar di laman akun Indosiar ya, para sahabat ya mengunggah sebuah postingan foto cute Abang L yang sedang digendong oleh Putri D4 masyaallah banget ya ekspresi senyum ketawa dari Abang Fatih bikin kita tentunya happy banget bikin tambah semangat karena BBL adalah penyemangat warga Konoha dan kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar sebut satu kata untuk dua foto di atas Ah lucu banget katanya tuh persahabat ya Duh sebut nih satu kata saja ya Untuk dua foto di atas ini Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Kita simak persahabatnya dari akun mr Mrb underscore Mengatakan Masya Allah Satu kata persahabat ya Kalimat Masya Allah Tentunya untuk Abang L Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari Mawar Banjon Mengatakan gemes Wow satu kata gemes ya Untuk foto Abang Fatih Ada juga persahabat ya Komentar dari akun Lia Harput Sulawesi Mengatakan gemoy min. Katanya tuh allah banget ya pokoknya bahagia sekali Karena Abang L Tentunya banyak yang Mendoakan banyak yang sayang Kita juga tentunya bahagia Melihatnya Semoga BBL menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan banyak orang Amin Dan selanjutnya juga bersahabat ya Kita tentunya ke kabar Yang sangat membanggakan juga Alhamdulillah channel youtube Lestart Entertainment Subscribernya sudah Tentunya naik setiap harinya ya Masya Allah Sekarang sudah mencapai Di angka 1.133.000 Terharu banget ya Naiknya per detik Terharu dengan lebay kata isbi tertik persahabat ya, Masya Allah kita simak juga persahabat ya sebelumnya Untuk channel youtube laser entertainment Alhamdulillah persahabat ya warga konoha ini bahagia sekali channel youtube lens entertainment Untuk subscribernya setiap harinya naiknya luar biasa Alhamdulillah persahabat ya Berkat trending banyak orang-orang yang tentunya mensupport idola kesayangan kita Dan kita juga salvo dengan kalimat komentar yang diberikan dari sahabat Leslar Dari akun Mual1263 mengatakan Alhamdulillah, semenjak trending, orang-orang iseng nonton vlog Leslar Dan katanya Leslar ternyata seru Tuh bersahabat, dia salah satu bukti ini bahwa yang sudah menonton vlognya Lesar Iseng Iseng ternyata Leslar itu seru banget ya kita bahagia sekali dan happy banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan bisa trending satu untuk Abang L kita support tentunya tetap semangat dan tetap solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita tentunya keunggahan terbaru dari bagas gas pribadinya bagas memposting persahabat ya ini langsung dari rumahnya leslar saat ini kita saldok dengan bang boril nih, persahabat ya penampilannya lucu banget ya outfit terkini kata bagas nih Ari lobster aduh allah banget ya <laughs> Doakan juga tim Lester Entertainment semoga selalu sehat, selalu bahagia Dan terutama Bang Boril selalu bisa menjaga idola kesayangan kita kemanapun berada ya. Sepertinya masih di rumah semuanya Kita doakan apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kemudahan dan selalu diberikan kelancaran Berikutnya juga persahabat perhatikan ada unggahan terbaru dari Ibu Siwi Ibu Siwi baru saja mengunggah sebuah postingan ini info mengenai acara Dangdut Akademi 5 Kita simak di kalimat caption panjang yang dituliskan Sudah gak sabar banget ya menanti DA5 yang akan mulai bergulir Senin 6 Juni mendatang Kita tunggu yuk akan seberapa menggemparkan satu Indonesia dan dunia DA5 nanti Persiapan sudah sangat matang menyambut lahirnya bintang baru Dangdut Akademi Indosiar yang akan menjadi keluarga besar Indosiar ya, tentu para juri dan host juga sudah tidak sabar untuk membuat kehebohan Sudah tahu belum siapa saja yang akan menjadi juri senior, juri baru dan para host siapa sih yang paling dinanti Tuh persahabat ya nantikan, The Academy 5 mulai Senin 6 Juni pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar Salam hangat, Harsiwi Ahmad Wow, Masya Allah banget ya Siapa nih yang paling dinanti nih Untuk kalian semua pastinya Bang Mimin Idola Kesayangan Lesti Kejora Yang selalu dinanti penampilannya Apalagi Bunda Lesti Akan menjadi juri di acara DA5 nanti Doakan support dan dukung yang terbaik